Hello guys welcome back to my YouTube channel please like comment and subscribe Thank you jadi aku lagitirannya ke cerita uma sama ke Asta di Treasury Tower itu judulnya nempel sama Mall Asta dan mereka sama-sama di District Haven ini keluar list kita ada di Treasury Tower nah ini Treasury Tower kalau kanan dari list tadi dan kita di Treasury Tower kalau ke kiri itu ada Asta Mall kita kita mencari kantor dulu jadi abis ini kita akan ke Asta. Nah, ini adalah tenan-tenannya Asta Mall. Jadi di Asta Mall ini banyak banget loh tenan yang unik-unik dan juga restoran, restoran yang jarang ada di tempat lain. Nah, ini adalah kopi Arabica yang udah terkenal tuh. State, Jakarta ini adalah Mixed Development kompleks yang terdiri dari beberapa menara building yang berlokasi di SCBD dan dekat dengan Senopati area di Jakarta Selatan. Selain mall, apartemen dan juga gedung perkantoran, mereka juga sedang membangun hotel yaitu Langham Hotel dan Residence yang akan berada di dalam kompleks district juga dan kompleks ini didevelop oleh Agung Staley Group Saat ini lagi ada campaign mengenai daur ulang atau pendayagunaan gunaan ulang Dimana kita bisa donasiin, kita punya pakaian yang layak pakai Maupun pakaian yang tidak layak pakai mari bersama kita buat perubahan yaitu pertama dengan membeli wisely yaitu konsumsi dengan bijaksana kita bisa memilih produk dengan material yang dapat terurai secara alami konsumsi juga secukupnya dan merawat pakaian kita dengan benar untuk memperpanjang masa pakai. Terus ada juga Maserati Car Wow Tempat buat foto-foto buat yang suka foto buat Instagram -nya. Nah ini dia didesain oleh Renali Yungadi Bajasama sama Vio nah, Kita mau ke atas nih guys ini ada eskalator, ada dua, satu lagi di depan tadi nah, Kita naik eskalator dulu Ini juga ada Museum of Toys, di mereka mendisplay karakter ini lucu-lucu banget. kita pesan ada tiga jenis ini bang yang ini ada Ben Gong nah Outdoornya itu keren banget, kita bisa keluar ke depan ke balkon sini dan kita bisa ambil foto dengan pemandangan gedung-gedung sekitar yang keren banget dan ambil foto di sini itu sangat instagramable kok. Banyak banget orang-orang yang keluar dan ambil foto di outdoor. Jadi distrik 8 Jakarta ini adalah.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 yang akan berada di dalam kompleks District 8 juga dan kompleks ini didevelop oleh Agung Sdayu Group Outdoornya itu keren banget, kita bisa keluar ke depan, ke bawah konsumen, dan kita bisa ambil foto dengan pemandangan gedung-gedung sekitar yang keren banget. Dan ambil foto disini itu sangat instagramable loh. Banyak banget orang-orang yang keluar dan ambil foto di outdoor. Ini adalah connecting door ke Treasury Tower, yaitu perkantoran, District 8. Selain Treasury Tower, sebenarnya District 8 ini juga ada gedung revenue tower dan juga ada gedung prosperity tower. Nah, ini adalah gedung Treasury Tower. Jadi, District 8 Jakarta ini adalah mixed development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 di develop oleh Agung Steel Group